halo sobat bagaimana kabar hari ini semoga baik-baik saja dan selalu sehat walafiat pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload spt jm verpal ponsel yuk simak video ini sampai selesai hal pertama yang harus kita perhatikan adalah koneksi internet mari kita cek koneksi internet ikuti cara yang saya gunakan Dapat kita lihat, koneksi internet saya cukup baik, ping tidak terlalu besar. Semakin besar angka time yang ditampilkan, berarti semakin buruk koneksi internet kita, dan sebaliknya, semakin kecil angka time yang ditampilkan, maka semakin baik koneksi internet kita. Baiklah, kita langsung saja ke pokok bahasan: buka browser Anda dan ketikkan "verbal ponsel" di kolom pencarian, pilih saja baris paling atas pada hasil pencarian dan kita akan diarahkan ke Website Verpal Ponsel. Setelah Website Verpal Ponsel terbuka, maka kita akan langsung diberi notifikasi pengingat batas waktu untuk unduh SPTJM dan untuk unggah SPTJM. Harap diperhatikan, jika batas waktu telah habis, maka kita tidak akan bisa untuk mengunduh dan mengunggah SPTJM lagi dari Website ini. Langkah selanjutnya kita akan login dengan username dan password kita masing-masing. Klik menu login di kanan atas dan pilih verbal nomor ponsel. Masukkan username dan sandi operator sekolah. Tentu saja semua operator sekolah sudah memiliki akun ini karena hanya operator sekolah yang bisa masuk ke sini. Semua informasi sekolah dapat kita lihat di sini. Sengaja saya sensor karena hal ini tidak bisa atau tidak boleh dipublikasikan kepada umum. Selanjutnya klik pada menu SPTJM. Tab baru akan terbuka, pilih lagi menu SPTJM kemudian daftar SPTJM. Ada tiga simbol panah berwarna biru di dalam tabel. Pilih simbol panah bawah berwarna biru setelah kolom nomor urut. Klik satu kali dan Anda akan diarahkan ke halaman download. Kadang-kala halaman download ada error. Kebetulan saya beruntung hanya sekali klik sudah berhasil. Kita coba lagi untuk mengunduh ulang. Apakah masih berhasil? Ternyata error saudara-saudara. Jangan panik dan cemas kita refresh saja halaman download beberapa kali sampai berhasil. Dan, ternyata berhasil sobat. Itulah cara mengunduh SPTJM yang bermasalah. Perlu diingat dan perhatikan batas waktunya seperti yang ditampilkan di notifikasi awal ketika kita masuk ke website SPTJM. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.